Sekarang eh, saya masih ada di KM Kapal Jaring KM Pania 09 di belakang sana bagan yang lagi ditarik oleh kapal jaring KM Pania 09. Nah, sekarang sudah mendekati titik eh, pelepasan atau lokasi di mana bagan kami akan kami tempatkan di situ guys. Ini sekarang sudah Pukul 17, 17.00 17.00 17, .00. 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, bagaimana 17, 17, 17, 17, 17, ada 17, ada 17, 17, 17, 17, 17, Sebentar juga nanti uh, mereka akan tinggal di situ. Mereka akan menjaga bagan itu. Oke okay, guys, kita lihat sebentar seperti apa posisi atau penempatan bagan kelompok nelayan bunda. Oke ya. nah, guys.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 buang ini tuh orang basic, akan si kesempatan si, banyakan, jadinya, jadinya. banyak dari <laughs> <laughs> kita panjang itu ya, kalau di Youtube, itu belajar panjang dong. tali apa tali apa sampai di toko Nah guys, jangkar sudah diturunkan. Mantap. Sukses perjalanan sampai di sini, aman-aman. Tidak kejadian apa-apa. Jangkar sudah di bawah. 10 drum jangkar.